Seperti semua harimau, harimau Sumatera adalah karnivora. Mereka akan memangsa hampir semua hewan yang tersedia, besar atau kecil, termasuk ikan, monyet, babi hutan, tapir rusa, dan lain-lain. Spesies ini adalah yang terkecil dari harimau, mungkin karena berevolusi di habitat pulau yang terisolasi. Kehilangan habitat dan perburuan liar adalah dua ancaman terbesar yang dihadapi oleh harimau Sumatera yang hampir punah. Perluasan perkebunan kelapa sawit adalah pendorong utama di balik hilangnya hampir 20% di habitat harimau Sumatera. Hilangnya habitat hewan ini membuat harimau Sumatera harus berjalan lebih jauh hanya untuk mencari makan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Dokter hewan diserang harimau Sumatera saat hendak mengevakuasi satwa langka dilindungi tersebut. Peristiwa terjadi di Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. PLT Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara atau BBKSDA Sumut mengatakan, peristiwa itu terjadi pada tanggal 24 April 2022. Akibatnya ia mengalami luka di bagian lengan sebelah kiri akibat serangan si Datuk Belang terangkan peristiwa berawal saat pihaknya mendapat laporan dari Komandan Rayon Militer atau Dan Ramil Batang Toru tentang adanya Harimau Sumatera atau panthera tigris sumatrae terjerat di Dusun Pardomuan, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim BBKSDA Sumut menuju lokasi dengan membawakan dan transit beserta peralatan senjata. Setibanya di lokasi, tim melakukan koordinasi, dengan Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Batang Toru dan Ramil Batang Toru, Camat Angkola Sang Kunur, Pemilik Jerat dan Masyarakat Desa Batu Goda. Pada hari yang ditentukan untuk evakuasi, tim dan dokter hewan melakukan persiapan serta pengecekan senjata bius. Selanjutnya, dokter hewan tersebut melakukan pembiusan dengan cara menembak. Tembakan bius mengenai badan atau tubuh harimau, namun tanpa diduga, Harimau itu tiba-tiba langsung menyerang dokter hewan yang mengakibatkan luka di bagian lengan sebelah kiri Usai menyerang harimau tersebut langsung lari menjauh Terkait insiden itu Kapolsek Sek Batang Toru menyampaikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat Imbauan yang diberikan kepada masyarakat agar tiga hari ke depan tidak melakukan aktivitas apapun di kebun Tetap waspada dan dalam melakukan aktivitas di luar rumah tidak sendiri melainkan secara berkelompok minimal lima orang dan segera melaporkan atau memberikan informasi kepada petugas terkait bila melihat adanya tanda-tanda keberadaan harimau tersebut. Untuk penanganan berikutnya, BBKSDA Sumut akan melakukan pemasangan perangkap di sekitar lokasi kejadian dan melakukan patroli rutin. Dan nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.